Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Ruang Belajar Asripedia Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembahasan uji kompetensi 3 aljabar pada buku LKPD Matematika Kelas 7 MGMP Bantul Kita mulai dari nomor satu, Koefisien X dari 3X kuadrat dikurang 5X plus 2 adalah Nah coba teman-teman perhatikan yang variabelnya X ini koefisiennya berapa yaitu Negatif 5, jadi jawabannya yang A Ke nomor 2, yang merupakan suku sejenis adalah Nah, suku sejenis itu yang memiliki variabel sama ya Berarti jawabannya yang D, yaitu 3A dan 2A Lanjut ke nomor 3 Banyak suku dari bentuk aljabar 2X kuadrat plus 5X dikurang 7 Nah, banyak suku itu dipisahkan oleh tanda plus dan negatif Sehingga banyak sukunya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Yaitu jawabannya yang C. Selanjutnya, hasil penjumlahan 3P plus 2Q oleh 4P dikurang 5Q adalah. Nah, langsung saja kita jumlah yuk. 3P ditambah 2Q ditambah 4P dikurang 5Q. Nah, kalau penjumlahan bisa langsung kita keluarkan dari dalam kurung sehingga diperoleh. 3P plus 2Q ditambah 4P dikurang 5Q. Nah, yang variabelnya sama bisa kita kerjakan nih, teman-teman. Yang variabelnya sama yaitu 3P dan 4Q. 3 ditambah 4, yaitu 7, sehingga diperoleh 7P. 2Q dikurang 5Q diperoleh min 3Q. Sehingga jawabannya 7P dikurang 3Q, yaitu yang B. Lanjut ke nomor 5, hasil pengurangan 4A dikurang 3 dari 7A ditambah 4. Nah, kalau begitu yang kita kurangkan itu, 7A plus 4 nanti dikurangi dengan 4A dikurangi 3. Karena di sini menggunakan kata dari, yuk kita kerjakan. 7A plus 4 kita kurangkan dengan 4A dikurangi 3, sehingga diperoleh. 7A plus 4 min 4A plus 3 jadi cara ngeluarkannya dari dalam kurung dikali dengan tandanya ya teman-teman ya negatif kali negatif itu positif negatif kali positif itu negatif sekarang yang variabelnya sama bisa kita kerjakan 7A dikurang 4A yaitu 3A selanjutnya 4 ditambah 3 yaitu 7, sehingga jawabannya 3A plus 7 yaitu yang A selanjutnya ke nomor 6 hasil pengurangan 3Q dikurang 2P ditambah 4R dengan 5P dikurang 3R dikurang 2Q berarti kalau di sini menggunakan kata dengan berarti yang depan ini dikurangi dengan yang belakang ini gitu ya kalau oleh tadi berarti malah yang Belakang dikurangi yang depan, gitu. Kalau sudah, sekarang kita keluarkan dulu dari dalam kurung ya. negatif dikali 5P diperoleh min 5P negatif dikali min 3R diperoleh plus 3R negatif dikali min 2 q diperoleh plus 2 q yang variabelnya sama kita kerjakan yuk 3 q plus 2 ki kemudian min 2P dengan min 5P nah kita kerjakan dari min 2P dulu ya min 2P min 5P yaitu min 7 kemudian 3Q ditambah 2Q, yaitu 5Q 4R ditambah 3R, yaitu 7R sehingga jawabannya yang A, gitu ya kan nomor 7 bentuk sederhana dari 5AB ditambah 4BC dikurang 3AC dikurang 2AC, dikurang 8BC, dikurang AB nah kita kerjakan dengan melihat variabelnya yang sama, di sini 5ab, yang ab juga yang mana nih teman-teman? Yaitu min ab. Sekarang coba kita operasikan yuk. 5ab dikurang ab diperoleh 4ab. Selanjutnya yang bc. Nah, yang bc dengan yang bc yaitu dengan min 8bc. 4bc dikurang 8bc yaitu min 4bc. Selanjutnya Min 3 AC dengan min 2 AC yaitu min 5 AC Sehingga jawabannya yang tepat adalah 4 AB dikurang 4 BC dikurang 5 AC yaitu yang C Ke nomor 8 Hasil dari 5 dikali 2M ditambah N adalah Nah, cara mengalikannya gimana ya? Oke, kita ingat seperti cara air mancur 5 dikali 2M Kemudian 5 dikali dengan N 5 kali 2M yaitu 10M 5 kali N yaitu plus 5M Jadi jawabannya yang B gitu ya ke nomor 9 bentuk sederhana dari 4 dikali x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 dikurang 3 dikali 2x ditambah 1 nah kita kalikan terlebih dahulu 4 dikali x kuadrat diperoleh 4x kuadrat kemudian 4 dikali min 2x diperoleh min 8x 4 dikali dengan 3 diperoleh 12 selanjutnya Min 3 dikali 2x diperoleh min 6x. Min 3 dikali dengan 1 diperoleh min 3. Kalau sudah, kita kerjakan yang variabelnya sama. Min 8 min 6x, yaitu min 14x. 12 dikurangi 3, yaitu 9. Sehingga jawabannya 4x kuadrat dikurang 14x ditambah 9 nomor 10, diketahui A sama dengan 2P dikurang Ki dan B sama dengan P dikurang 2 Ki, hasil dari A dikurangi B A kurang B nah, nilai A itu kan 2P dikurangi Ki, gitu ya kita kurangkan dengan P dikurangi 2 Ki nah, kalau sudah, kita keluarkan dulu yuk dari dalam kurung, sehingga diperoleh 2p dikurangi ki, min p plus 2 ki. Nah, yang variabelnya sama kita kerjakan. 2p dikurangi p, yaitu p, min ki ditambah 2 ki, yaitu plus ki. Jadi jawabannya yang D. Ke nomor 11, hasil dari 3k plus 1 dikali k dikurangi 2. Nah, cara ngalinya gini nih teman-teman. 3k dikali dengan k diperoleh, 3k kuadrat 3K dikali dengan min 2 diperoleh min 6K kemudian 1 dikali K diperoleh plus K 1 dikali min 2 diperoleh min 2 kalau sudah kita sederhanakan yuk yang variabelnya sama kita kerjakan 3K kuadrat min 6 plus 1 yaitu min 5K min 2 jadi jawabannya 3K kuadrat dikurang 5K dikurang 2, yaitu yang C. Ke nomor 12, hasil dari 3X dikurang 1 dikali 3X plus 1. Nah, 3X dikali dengan 3X diperoleh 9X kuadrat. 3X dikali dengan 1 diperoleh plus 3X. min 1 dikali 3X diperoleh min 3X. min 1 dikali dengan 1, yaitu minus. Satu. Nah sekarang kita coba sederhanakan Yang variabelnya sama Kita kerjakan ya Yaitu 3x dikurang 3x itu 0 Sehingga kita tulis 9x kuadrat dikurang 1 Jadi jawabannya yang B Lanjut ke nomor 13 Hasil dari 2x plus 3 dikali x dikurangi 4 Dikurang 3 dikali 2x dikurangi 7 Nah kita kerjakan yang perkalian dulu ya 2x dikali dengan x diperoleh 2x kuadrat 2x dikali dengan Min 4 diperoleh Min 8x 3 dikali x diperoleh Plus 3x 3 dikali dengan min 4 Yaitu min 12 Kemudian Min 3 dikali 2x Yaitu min 6x Min 3 dikali dengan min 7 Yaitu plus 21 Kalau sudah yang variabelnya sama, kita kerjakan yuk. Min 8 plus 3, yaitu min 5x, min 5x, min 6x, min 11x, min 12 plus 21, yaitu plus 9. Jadi jawabannya 2x kuadrat dikurang 11x ditambah 9, jawabannya yang D gitu ya. Kan nomor 14 hasil dari 2A per 5 ditambah 3A per 5 Nah di sini kan penyebutnya sudah sama nih sama-sama 5 Berarti pembilang bisa langsung kita jumlah 2A ditambah 3A yaitu 5A per 5 5 dibagi 5 itu 1 sehingga diperoleh A saja Jadi jawabannya yang C ke nomor 15 hasil dari 7 y/3 dikurang 5 y/4 di sini penyebutnya belum sama kalau gitu kita samakan dulu dengan cara dikali 3 dikali 4 itu 12 kemudian nyari pembilangnya gimana 4 dikali 7 y yaitu 28 y 3 dikali 5 y yaitu 15 y 28 dikurangi 15 yaitu 13 y per2 12 Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ke-16 Hasil dari 2A 3 dikali 2A 3 Nah pembilang kali pembilang ya 2A dikali 2A yaitu 4A kuadrat per 3 kali 3 yaitu 9 Jadi jawabannya 4A kuadrat per 9 yaitu yang B ke nomor 17 Hasil dari 8P per 3 Dibagi 2 per 3P Nah kalau pembagi Caranya langsung kita kali aja yuk Terus yang belakangnya ini Kita balik Jadinya apa? 3P per 2 Nah kalau sudah kita sederhanakan 8 dibagi 2 itu 4 3 dibagi 3 itu 1 Sehingga diperoleh 4P kali P Yaitu 4P kuadrat Jadi jawabannya yang gitu ya teman-teman lanjutkan nomor 18 jumlah dua bilangan berturut-turut adalah 603 bilangan yang besar adalah Nah kakak misalkan suatu bilangan itu X maka bilangan berikutnya itu sudah pasti x ditambah satu nah jumlahnya ini adalah 603. Nah, sekarang coba kita jumlahkan yang variabelnya sama ya. X ditambah X itu 2X plus 1 sama dengan 603. Nah, berarti 2X sama dengan 602, X sama dengan 602 dibagi dengan 2, yaitu 301. Nah, bilangannya adalah 301 dan bilangan berikutnya adalah 302. Jadi, bilangan yang besar adalah 302, yaitu yang C. Nomor 19, jumlah 3 bilangan ganjil positif yang berurutan adalah 21. Nah, teman-teman kan tahu ya bilangan ganjil itu dimulai dari satu kemudian 3, kemudian 5. Di sini kakak misalkan misalnya itu satu itu adalah x, berarti supaya dapat memperoleh tiga yaitu x ditambah dengan x plus 2, gitu ya. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan x plus 4 nah jumlah ketiga bilangan tersebut itu adalah 21 tapi di sini x nya itu bukan 1 loh teman-teman ini hanya permisalan kita belum tahu nih x nya berapa justru ini kita akan mencari berapa nilai x tersebut x tambah x tambah x itu 3x ditambah 2 tambah 4 itu 6 sama dengan 21 3x sama dengan 21 kurang 6 yaitu 15 X sama dengan 15 dibagi 3, yaitu 5. Jadi, bilangan terkecilnya yaitu 5. Kemudian, bilangan berikutnya nanti berapa? 5 tambah 2, 7. 5 tambah 4, 9. Jadi, bilangan terkecil adalah yang A, yaitu 5. Selanjutnya, nomor 20. Umur ibu 3 kali umur anaknya. Nah, kakak misalkan umur ibu itu I, kemudian umur anaknya kakak misalkan itu A, sehingga Umur ibu sama dengan 3 kali umur anaknya. Ibu sama dengan 3A. Selisih umur mereka. Nah, selisih itu yang besar kurangi yang kecil. Kira-kira umur ibu sama umur anak besar yang mana nih? Tentu aja besar umur ibu ya. Sehingga dapat kita tulis I dikurang A sama dengan 26 tahun. Nah, sekarang kita substitusikan I itu sama dengan 3A nih teman-teman. Jadi, 3A kita masukkan ke I sehingga diperoleh. 3A dikurangi A sama dengan 26, 3A kurang A itu adalah 2A, 2A sama dengan 26, sehingga nilai A sama dengan 26 per 2, yaitu 13. Nah, umur anak itu 13, berarti umur ibu 3 kali umur anak, yaitu 3 kali 13, diperoleh 39, jadi jawabannya yang Nah demikian pembahasan kita untuk soal uji kompetensi 3 aljabar Semoga dapat dipahami, terima kasih perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar